Yang lain yang lain tahu kemana, mungkin lagi pada login dia, Ipin, Giri, Olive, ah lupa, darah <tuh> tiga orang. ayo jadi tunggu MK pun sudah masuk dari MK ada ada reptil hidan kobra natsu kucing nakal udah masuk dari hasbi INF mons pantai sekuat FDW FD Frankie. jangan ada yang invite orang ya biar enggak kacau gitu kan dan keluar gas. Matamu gas itu. Orang juga baru tekukku. Entar lah Setrans udah masuk ada Chan Drakula Pan SCP General rupanya, guys. satu orang sudah nonton berarti udah kebodak bela bebelagung lagung es ilham nggak dari teman cuy soalnya enggak urut ya satu dua tiga empat lima enam tujuh lagi tujuh tinggalkan like this. jangan lupa yang udah mampir dapatan input udah di seri ya, itu desir ya kapan menit lagi -like ini nggak ada yang mau masuk? Apa gimana? Apa belum beres Apa gimana ini? AglT, DM, XD, CLO, Absur, Albert, Roger, Rehan. Saprin, saprin siapa nih? Ini penyusup lagi ntar. Bang native mineral ke kebalt ngising makan jamur ya dnoioi Oi, Bang dicapin siapa ya, kami kick ya soalnya sendiri eh, Mas satu tim gitu Oh dari bat eagle udah masuk eh, dari bat eagle ada giliran masjid gua satu orang ini a minta duit ya din oi ada duit gue lagi nyari duit cok ayo eh lima menit lagi gas kuy eh. capin kuil kuman sama satu tim ya masuk satu tim masuk satu tim so masuk satu tim udah di ini loh pada lo di grup lo udah di share mas satu tim bisa satu gitu lo masuk satu tim tujuh tempat tuj tujuh tim doang ini oke okay. yang lain mana empat menit lagi kita guys OMG tiga menit lagi, nah gitu masuk tim gitu minggu tiga itu enak gitu cok, hmm, sudah sc udah masuk dua orang dua tim lagi cok, sisa dua orang lagi Masih ada waktu dua menit, global <tip> fun <tip> <tip> <tip> <tip> <tip> gas kuy gas kuy rame incu rame incu juga cuy mana nih dua tim lagi loh dua menit lagi gas kuy kita informasikan dulu dua menit lagi gak yang udah mampir tinggalkan jejak cok, like like komen komennya itu Udah gak ada yang mau masuk Kita gas lah Yuk udah pada ngopi Belum Bisa. Oke Kita gas ya Fikon udah gak ada yang masuk lagi Oke Langsung kita gas Selamat menyaksikan guys. Ya tepat waktu ya. Jam 20. ngcek nah, udah masuk gimana pesawat dari rinem menuju ke mil ya, pesawatnya rame in kui, kui rame kui dari aglt berada di rinem dari O ke mars ya dari mk kita dari mk ke sipi ya mungkin deh guys dari tiga orang observatory diisi oleh senawan dari ec lah kepik ya. Lipit ya. Cuma 10 ting guys. Oh, di sini ada dari MK yang bertemu dengan salah satu tim dari siapa tadi nomor satu kah jadi tadi dari Mars dari bela-bela harus tarik mundur dari MK dari OMG ya. OMG. Ada Amo Amdia ke sura DRK Ramboy. Loh, tembusin 700 subscribe-nya, Tiga lagi, gas, Kuy. Masih harus nunggu Santi. Sudah mulai rotasi dari SD, mau rotasi ke bawah ya. Bisa ketemu MKD sama SD. Dimil sudah dikuasai Isi oleh Bela ya dari tim 4 cabodak S Ilhan. ini. terkenok stage strength kan Oh dia ngelak cuo dari chan cuo tiga orang SCP General pen Dracula dia ngelak dia ngelak dia ngelak ngelak ngelak ngelak dari chan chan seven lega ya chan chan mangas chan mangan chan ini okay, terlihat sudah mendengar baku tembak di area mil kemungkinan kita ternyata, ternyata dari tim SG ya datang satu pilot orang asli ada dari Nacil tiga ada carok kenapa orang awal carok dihukum karan dikutak-kutak satu satu orang Karakter Kenok masih ada apa dari seorang asli? Masih di-backup oleh seorang asli ya? Berhasil direbak? Berhasil diratakan? Oleh sendal jepit 3 kill Lalu juga Bulls-A dari Amdia Dari MK pun sepertinya udah mendengar peperangan kayaknya sih Dari hidden Dari Hidan sendiri belum dapat apa-apa dia Masih dipantau dari seorang MK Iya dari pergerakan DC dipantau ya Masih dipantau sentosa saya ada dari CLO Setrens sekarang tiga orang di Mars ada dari kucing nakal rupanya hasbi mang hasbi NF Mons Raven menuju ke Bima Sakti diri Alif ipin besok masih ada live lagi ya grup empat tinggal grup lahir besok tanggal satu finalnya guys dan lupa saksikan di bulan April fcl sparring season 2 ya 18 12 tim sudah terdaftar enam tim masih kosong ya masih didaftarkan buat umum yang mau kalian bisa DM IG gue FFTB12 Nanti bakal gue respon Yang punya kontak WA gue bisa langsung chat aja WA. Buat daftar ini FFCL Season 2 Ntar di FFCL eh, FF Season 3 nya gratis Kalau udah daftar di Season 2 Season 3 gratis Hadiahnya Satu buah piala uang cash dan ini ya apa namanya dm kita lanjut aglt agility ya agility bibi maara fan menggunakan kaleng monster dari setren masih setai agl t diam kek ding dibuuh susah banget namanya dari MK reptil setai menahan zona uh, reptil yang menggunakan double Rektor VSS dan shotgun terbaru kobra supi dan MP5 Scar megalodon dan ini ya mp 40 terlain interlain dapat satu kill omg Oh ternyata saya sekali dari Chaplin ya. harus diculik dari menyisikan dua orang itu dari tusun nih dan baperan lu kita okay, lihat sudah terjadi baku hantam Oke, kiraan boy, menggunakan double sekarang, kita bentuk Dapat Kita periksa sama double factor Kita orang Kita lihat omg depan sektor. Kita orang iya Kita lihat bersama sayang sekali Kita dibulangkan Kita lihat dari double Kita factor emot-emotin juga jajet ini pantatnya dua player menggunakan double vector nampaknya di atas masih ada bener asli menggunakan ini senjata rembo ya sayang sekali omg harus diliminasi Oh enggak belum masih tersisa satu orang dari Amdia dia berhasil kabur masih aman posisi masih aman bang aku melu turnai kapan maning turnai pak ngesuk dari turnamen ffcl season 2 sisa enam enam slot yang kosong ngepengin daftar wa ngekorat dm instagram gue cok Raven masih berkeliling awas banyak open kita ada dari seorang Ali. terkena oleh pelik Oh sayang sekali dari Raven nabrak tapi rata nabrak rata dengan mudahnya tuh, diratakan oleh kansil nakal ya Oh ini orang. <gifat> pantal sekat ngelek lari dempat anjir ada di setelahnya lebih memilih mengamankan zona ya guys diam dam X dari satu orang yaitu dari tim CLD ya Albert gunakan car dari mk masih di mil belum untuk ngeras ya masih saling nangis gitu. masih mengejar zona dia pantal sekat tereliminasi ya dia ngelak rupanya ntar sisa 24 player oke okay guys buat kalian yang pengen top up diamond free fire anti merah ya nggak bikin DM kalian merah top up di game store kalian bisa top up di game store saya aman pokoknya 100% nggak bikin DM anda merah